day ini tempat ini dilantai dua. Tapi mana <tik> dokter dokter? Jadi mau lihatnya ke di kedua wilayah. Alana berkebetulan. Nakudokudok dong, ngadi botoh. Alai kudokun aku dong, nak pataksota. Udoh nonyalakoh. Alai situ m orang dong. Napa saaton akan nauli naden dan tubon asuh. Tapi metong situ m orang. Nauli. Hai, aku mau selamat atas pesta pernikahannya untuk Gorbi Situmorang dan juga Sela Borbutar-Butar. Semoga langgeng sampai muat memisahkan dan sekali lagi selamat berbahagia. Oh ya, aku mau ngajakin teman-teman untuk bisa menggunakan Sinta Ballroom yang ada di Plaza Sinta Lantai 2. Kalau memang teman-teman punya ada rencana untuk melangsungkan pesta pernikahan. Semua fasilitas lengkap dan oke okay banget. Dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe uh, akun uh, Sinta Ballroom, yaitu di Sinta Ballroom Channel. Subscribe, comment, like, pokoknya semuanya. Oke, okay? terima kasih. Oh rp juta. Pasar waktu Si Sela dan Pak Gorbi Semoga rumah tangganya Semakin diberkati Dan keturunannya juga Semakin banyak Dan semakin Diberkati oleh Tuhan Apapun yang kalian ingin Capai, semoga Tuhan Selalu menyertai keluarga kalian Banyak rezeki Dan uh, selalu sehat-sehat Sampai mau memisahkan Oke, jangan lupa Nonton di channel Sinta Ballroom, gedung pertemuan ini. Dan kalau kalian mau pengen ngadain pesta, bisa di ballroom ini ya. Dan jangan lupa juga like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Semoga channel Sinta Ballroom semakin sukses dan ballroomnya juga semakin berkembang lagi. Tuhan memberkati, see you.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 bukan langsung ke Jakarta, jadi Terima kasih terima Lên xe Sampai piro mata besor tertiro molori bisa bisa di bodol loh My Todo lo patibán, todo lo reina la sigo. Nada In my mind, I wanna in and then in the moon. Si tu as si tu as si tu as si tu as l'aruer, si tu as l'aruer, Si tu alarulek, oirong amonge. Si ibara. si mai si No si tu situ... mora si <imittle> <imillion famine. querer> si <sinkoding> <United> <imGood energy> Alas itu, alam rey Oji lo among eh Alas itu, Alas itu, Alas itu, Do, yeah. <tuk> yang tepuk tangan, masuk surga. <tuk> yang enggak tepuk tangan, silahkan bertobat. Jadi, sawerano ubah. Oh, nama Om <tuk> Madarona. Selasa, aku memberi ala nitang yang nabi sudah kopi. Lopari gabi, Mamora jadi menembak itu dulu dulu dulu dulu dulu udah-udah-udah kering lain saya ada kan sepuluh darah siya utung muna pokoknya siya roba atau pasu-pasu tua muna dah Sihol Oh, yeah. Godaan pusak kami tuh, orang tua yang tua, orang muda yang muda, ah anggi, ngang amang boru ngang boru, lah eh itu, song song ini ngang dihamu, kalung koro ditulang dan tulang, doh hot ulalang muda jayi raja petak, song song ini doang kami doh, mulai pusak kamu halong ini kami, bersiar halongmu, pangadopi gompong doh, jojo ini ngantun nangis, pangadopi. Pesta kunjuk pasah atas dalam hari, Iamu salut nongol nih kami, kita atau jalan dilema akhir yang penting antara aku dan kau, saling percaya. Hai semuanya. Hari ini kami habis mengikuti acara sulang-selang pahopu di Plaza Sinta baru nomor lantai 2. Nah, di sini kami dari mulai pukul 11 hingga pukul Iya, 6. Nah, oh, Sore, ya, no, betul sekali. Nah, yuk kawan-kawan semuanya, uh, kita mengadakan pesta di sini. Karena kan di sini, di barum ini, selain tempatnya yang luas dan uh, untuk makanan juga oke, tempatnya juga oke, mantap semuanya. Dokumennya juga oke, okay, semuanya oke, okay, overall oke. Okay. Jadi, jangan ragu-ragu lagi. Tetap datang di Sintal Barroom dan subscribe YouTube-nya Sintal Barroom Channel di YouTube. Oke, okay? thank you. Bye-bye. Ini acara adat Batak, Pasar uh, Adat Nagok, Pasar Adat Nagok ya. Yeah. Pasaran dengan suasana yang luar biasa bagus, pelayan bagus. Terima kasih untuk manajemen gedung ini. Semoga kedepannya semakin baik, agar semua mungkin sekitar Tangerang dan Kabupaten mungkin akan melaksanakan acara adat atau pesta lainnya mungkin mudah-mudah di Batak. Untuk kedepannya semoga maju dan semoga Batak semakin baik. Ini gedungnya Sinta Ballroom gedung pertemuan Sinta. Lantai 2, terima kasih, semoga sukses. Sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kami dapat melaksanakan Pesta adat Boru Kami dan Hela Kami di gedung Sinta Lantai 2. Puji syukur kami panjatkan, pada hari ini sangat bergembira dan bersyukur kami kepada Tuhan, karena berjalan dengan baik dan lancar. Buat muda mudi, Semoga bisa menjalankan adat Batak yang baik dan kepada anak-anak muda semoga tetap menjalankan adat Batak. Ini kami menjalankan adat Batak dari pihak Parboru, Butar-butar, Boru Tambu Bolon, biar Panan, Paranak, Situmorang Boru Regar dan semoga berjalannya dengan lancar ulaun ini terima kasih semuanya amin